Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. kami bangsa Indonesia Dengan ini menyanyaba Indonesia Indonesia sudah tua bendera negeriku 76 tahun sudah dilalui oleh Indonesia Sebagai bangsa yang merdeka Sebagai bangsa yang mandiri Sebagai bangsa yang bebas dari para penjajah 76 tahun sudah dilalui oleh Indonesia sebagai negara yang kuat, sebagai negara yang kokoh, sebagai negara yang satu, umur memang terkesan tua, tapi jangan biarkan semangat Indonesia padam. Kebarkan api perjuangan pemuda 76 kali lebih besar Dibandingkan dengan 76 tahun lalu Mereka yang berjuang bagi Indonesia Demi meraih kemerdekaan Umur boleh terkesan tua Tapi jiwa raga harus tetap kuat bagaikan baja Perdana Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Karawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. COVID-19 di tanah air terus melonjak. Bahwa kita harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Saya amat percaya, jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera.